Bismillahirrahmanirrahim Rabi syurah syadri wa yasir amri wahlul hlul uqa lisani yafqahu qawli amin Ya Rabbal Alamin Kali ini, marilah kita fokus untuk membahas materi kelas 11 semester genap tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia Untuk memahaminya, marilah kita perhatikan video berikut dengan seksama Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Rekor dunia Indonesia kali ini akan mengapresiasi sebuah peristiwa superlatif di mana kali ini untuk yang pertama kalinya dalam penyelenggaraan peringatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ini diselenggarakan dengan secara daring di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang masih berlangsung. Muri akan mencatat ini sebagai peristiwa rekor dunia. Dengan penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara daring oleh peserta yang terbanyak di dunia, sebagaimana video yang telah kita perhatikan bersama, video tersebut merupakan proses upacara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Upacara hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan situasi pandemi COVID-19 di tanah air. HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya digelar meriah di istana negara dengan mengundang masyarakat dari berbagai kalangan berlangsung secara sederhana. Masyarakat umum hanya dapat mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia dari rumah masing-masing. Meskipun cara memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi esensinya tetap sama, yaitu mensyukuri kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia. Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa makna persatuan dan kesatuan bangsa? makna persatuan dan kesatuan bangsa persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh dengan kata lain persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam suara yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh yang dimaksud konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa Yaitu suatu kondisi utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan Dengan demikian, jika tercipta kesatuan bangsa, tercipta pula kehidupan bangsa yang aman, sentosa, dan jaya dalam substansi, persatuan dan kesatuan bangsa mengandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Penjajah berhasil menjajah Indonesia hingga beratus-ratus tahun lamanya karena rakyat Indonesia melupakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kelalaian itu kemudian dimanfaatkan oleh penjajah khususnya Belanda dengan politik pecah belah atau DVD et impera. Akibatnya, bangsa Indonesia menjadi bercerai-berai seperti sabu yang hilang ikatannya menjadi sangat lemah dan mudah dikuasai oleh karena itu pentingnya bangsa Indonesia perlu memahami bangsa Indonesia sendiri mulai dari masyarakatnya hingga lingkungan sekitarnya atau kita kenal dengan istilah wawasan nusantara wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya adalah konsep negara kesatuan. Kita sering mengucapkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana konsep negara kesatuan itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang meliputi persatuan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Sabang merupakan kota paling barat Indonesia, dan Merauke merupakan kota paling timur di Indonesia. Kota Sabang berada di wilayah Provinsi Aceh, sedangkan kota Merauke berada di wilayah Provinsi Papua. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau, baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Dan Indonesia juga diapit oleh dua samudra, Betul sekali, Samudra Hindia dan Samudera Pasifik Negara Kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat Dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah Sehingga dalam pelaksanaannya yang telah kita lakukan bahwa negara kesatuan terbagi menjadi dua macam Yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi Dan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi Masih ingat apa perbedaannya? Betul sekali, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat pembagian wilayah negara atau daerah. Sedangkan, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi merupakan bentuk negara dengan segala urusan negara langsung diatur oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana kabunyinya? Mari kita ingat bersama. Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Bunyi Pasal 1 Ayat 1 ini mengandung pengertian bahwa bentuk negara Indonesia kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Sedangkan pasal 18 ayat 1 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian landasan hukum persatuan dan kesatuan Indonesia itu meliputi landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan ideal itu apa? Yaitu Pancasila, terutama sila ketiga yakni Persatuan Indonesia Sedangkan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi alina keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 1 Ayat 1 serta Pasal 18 Ayat 1 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki berbagai keunggulan Keunggulannya itu apa? Jumlah penduduk cukup besar Masyarakat Multikultural Konsep wawasan Nusantara yang menyatakan wilayah Indonesia, semangat sumpah pemuda, keramah tamahan, letak wilayah yang strategis, kenampakan alam yang indah, dan sumber daya alam yang melimpah. Keunggulan ini sudah seharusnya membuat kita sebagai bangsa Indonesia bangga dan tergerak menjaga serta memanfaatkannya demi kemajuan bangsa. Kebanggaan terhadap bangsa Indonesia akan memotivasi diri selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada. Kemudian ada info menarik, yaitu 10 fakta Indonesia yang membanggakan Pertama, Indonesia memiliki ribuan pulau dan terbanyak di dunia Kedua, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia Ketiga, dihuni oleh kadal terbesar di dunia Keempat, memiliki gunung api terbanyak ketiga di dunia Kelima, memiliki tempat wisata yang masuk daftar situs warisan dunia Keenam, beragam suku bangsa Ketujuh, memiliki sumber daya laut yang melimpah 8 terkenal dengan gotong royong 9 mempunyai presiden dengan 46 hak patent di bidang aeronautika oleh Baharudin Yusuf Habibie dan yang ke-10 gamelan menjadi kurikulum sekolah di negara maju Setelah kita mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa kita memahami konsep negara kesatuan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana faktor pembentuk dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa ada tiga faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa yaitu meliputi Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan dalam isi rumusan Sumpah Pemuda terkandung nilai utama yaitu Satu Nusa satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Ikrar ini juga telah memberikan manfaat-manfaat lainnya, misalnya mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia, membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan kesadaran bahwa... Ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Ikrar inilah yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut yang agama tertentu saja. Akan tetapi, nilai-nilai ulangi, nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. Faktor pendorong yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika Artinya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan Kondisi bangsa Indonesia yang dilipit oleh berbagai perbedaan dapat dibersatukan salah satunya adalah dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika Semboyan ini menjadi penyemangat seluruh rakyat Indonesia untuk mempersatukan bangsa Indonesia di tengah-tengah perbedaan Persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan bhinneka tunggal ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Itu adalah faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Setidaknya ada lima faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu geografis, pembangunan yang tidak merata, keberagaman masyarakat Indonesia. Munculnya gejala etnosentrisme dan melemahnya nilai budaya bangsa Yang pertama geografis Wilayah Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau baik itu pulau besar maupun kecil Yang dihubungkan oleh lautan, pulau, dan selat yang harus dijaga Wilayah Indonesia diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional Dengan segala isi dan kekayaannya Jika kondisi wilayah Indonesia ini tidak dijaga Dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa yang kedua adalah pembangunan yang tidak merata. Pembangunan tidak merata menimbulkan kecemburan antar daerah. Tidak jarang kecemburan itu berujung pada pergolakan daerah. Pemerintah hendaknya mendistribusikan pembangunan secara merata dengan memaksimalkan sumber-sumber daya dari daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik. Jika permasalahan pembangunan yang tidak merata tidak diselesaikan, akan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor paham yang ketiga adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Indonesia itu beragam Mulai dari keberagaman suku, agama, dan ras di Indonesia yang sering memunculkan perbedaan yang mengarah pada konflik umat yang tidak terelakkan Indonesia sebagai negara mengusung semboyan bineka Tunggal Ika Sudah seharusnya masyarakat Indonesia menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi Jika keberagaman ini tidak diiringi dengan sikap menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi Dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa yang keempat adalah munculnya gejala etnosentrisme. Salah satu faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah etnosentrisme adalah pluralitas bangsa Indonesia Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan Pluralitas masyarakat Indonesia ini tentu melahirkan berbagai persoalan Setiap suku, agama, ras, dan golongan berusaha memperoleh kekuasaan dan menguasai yang lain Pertarungan kepentingan inilah yang sering memunculkan persoalan-persoalan di daerah dan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor penghambat yang terakhir adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Masuknya budaya asing ke Indonesia sebenarnya merupakan hal yang wajar, asalkan budaya tersebut sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Akan tetapi, kita harus tetap menjaga agar budaya kita tidak luntur. Jika masuknya budaya asing tidak diantisipasi dengan baik, dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah kita tahu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Sikap dan perilaku seperti apa yang bisa kita lakukan? Nah, selanjutnya adalah perilaku menjaga keutuhan negara satuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentangi diri dengan merumuskan dasar negara yaitu Pancasila Pancasila dijadikan pandangan hidup sehari-hari Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis Menjudung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat dan berkeadilan Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila Bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu Dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan Para pahlawan telah banyak berkorban Baik harta maupun nyawa demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu, kita wajib meneladani pengorbanan para pahlawan Sikap meneladani para pahlawan dalam menjaga keutuhan NKRI dapat kita lakukan Baik itu kita lakukan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat Misalnya di lingkungan keluarga yang pertama, menjaga kerukunan di antara anggota keluarga Yang kedua, saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga lain Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga lain Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat dan yang kelima, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Dalam lingkungan sekolah, kita bisa melakukan dengan cara mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Yang kedua, saling menolong dan berbagi dengan teman. Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang kelima, menghormati guru dan karyawan. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat, dapat kita lakukan dengan cara tolong menolong dan saling menjaga perasaan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai hak orang lain Yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah Yang keempat, bersikap arif dan mau bekerja sama dengan orang lain Dan yang kelima, aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan Itulah beberapa contoh perilaku sebagai wujud sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Perilaku-perilaku ini hendaknya dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga, dengan berakhirnya materi ini, kita dapat menjaga keutuhan NKRI. Kita dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, terima kasih, dan salam Pancasila.